Sudah tidur. Aduh, ya was... udah. Oh, no, no, no, no. Sini. aja apa susahnya. Yo, what's up, gang? Okay? Welcome back to my channel YouTube, Rama <hums> Jadi di video kali ini gue uh, pengen ngeprank si pacar lagi, ngeprank si doi lagi Nah sekarang tuh dia lagi gue suruh beli makan malam di depan Dan nanti ceritanya gue ngeprank dia, uh, gue bakalan marah-marah gitu Beli makan marah kok mabang sih, gue gitu. udah lapar nih gitu Nah gue bakalan ngerjain dia lagi, gue bakal ngeprank dia lagi uh, Pokoknya kalian terus uh, dukung channel gue dengan cara like, comment, dan subscribe Dan share ke teman-teman semuanya Oke okay? Terima kasih banyak yang udah support, yang udah subscribe, yang udah komentar juga, yang udah suka dan mudah-mudahan gue lebih semangat lagi dalam membuat konten oke okay? dan sekarang e, cewek gue lagi beli makan malam dari depan kita bakalan nunggu, nunggu dia dulu pulang, nafas dia pulang gue langsung marah-marah sih -marah. beli, beli makan malam kurang lama banget sih, udah lapar tau gak gue bakal ngerja dia dan gue pengen lihat dia nangis lagi oke okay? kalian sekarang kita tunggu di pulang dulu oke? Oh no no no no! Oh, no ya kan orang dibikin itu, di dua mana piringnya? Hmm. Hmm. aku mau apa ini pesan di tinggal? di tadi juga aku, iya, yeah. disuruh ngambil cumi dikit, dengan dua orang punya katanya, hmm, mau nggak nggak nggak nggak nggak lagi nih katanya ya kalau pulang kan nanti balik lagi udah aku tungguin tapi lama ya kata yang lama kan bukan aku yang masak ihh kalau keser ya ke tukangnya ke abang ini jangan aku sebuah ini lama, sebuah itu lama Tapi mah dimakannya kemukul kamu tak lamur Coba apa jalan capek mah Nggak gitu Kira-kira abang kesel ke aku-aku aneh Si abang yang bikin nasi goreng yang lama kesel ke aku-aku Nanti mau kalau pesen nasi goreng, abang aja yang ambil Daripada kesel mulu ke aku Emang disuruh doang punya pesawat belum dibikinin mungkin orang berdua, duluan ada yang biar mau beli ada yang udah belum bang oh punya itu ya katanya si Rama iya kan dari tadi dari bentar di dua orang dulu karena hangat deh aku ya kita bisa ngomong dulu gue. ngomong dulu kayak di sini masih lama bang gitu apa nah, gimana eh, gitu Nih eh. mulu ya gimana nggak kesel coba orang udah lapar juga nasinya belum datang-datang iya itu nasi yang dibiang bikin siapa aku apa abang abang itu yang dagang, hah? kalau aku yang bikin lama kamu boleh marah dia yang bikin aku cuma disuruh doang datang bersama belum dibikinin aku mau wa enggak ada paket pulang kerja bukannya bikin enak juga ini tuh kayak ini kayak mau HP mulu bikin apa Bang abang maunya apa Nah abang minta apa abang selanjutnya ngambil nasi goreng doang kan dulu peningan ya emang kalau mau bikin mau dibikin sesuatu harus ngomong dulu gitu nggak oh, hp dulu, udah dibilangin dari kemarin kan. kalau orang pulang kerja nggak usah main hp dulu. kecuali cetan, kan ke nonton, nonton film. Majalah. Sama aja lah. sama sih gimana? aku nonton. Bisa aku mau kamu ngasih kamu apa? makan apa? nggak ada apa. -apa. ayam aja nih yang ngambil nasi goreng. oke, aku yang ngambil. pakai jaket, oke, aku yang rutin. datang sholat belum dibikinin, aku temuin. Pas udah jadi aku lari, mereka butuh nggak marah-marah ternyata benar. Nggak terlalu sedikit ngamuk, kesal. Gitu aja. Gimana nanti kalau jadi istri kayak gitu coba? Dikit lama, dikit, dikit lama. Suami pulang kerja malah main handphone. Menape yang lu? Terus kalau udah jadi, kalau udah jadi stri, masih kayak gitu gitu? Dah, sama lu. Dah, buah Ini lu disuruh udah apa udah? Salah. burung buru-buru ada. tidur. Tidur tidur. tidur. Adih, yaudah, nih, oh. buru -buru, buru. Elang, gua mah. Sini nih. Hmm. tidur aja pas susahnya? Kamu makan enggak? Kalau enggak mau makan, saya buang. Eh, gimana mau makan? Kamu ya, jangan bawa ke begitu. Apa-apa ngambek, apa-apa ngambek. Hmm. Makanya jangan lama coba Bandung kan aku Ih, siapa itu yang lama. gini terus abang pulang aja ke Padang lagi, baik pulang ke Padang, pulang ke Padang. Ada apa sih di Padang? mau jodohin, mau nikah? Siapa yang mau nikah? pulang, pulang, pulang kemarin. Ini makan di sini nih juga pulang ke Banten kalau gitu apa ya kalau kamu mau pulang nggak aku juga pulang ke Banten ya, udahlah mau pulang aja lagi ya ini yang bilang mau pulang makanya aku nggak saya boleh saya lempar, nih kamu yang beli kamu yang makan malah bukannya kamu makan malah dilempar kamu ya, kamu makan nggak Makanya gak usah ngamuk-ngamuk jadi orang Nih udah diambilin Lama bukannya apa? Malah ngamuk-ngamuk Nih Saya abang tukang nasi goreng tuh yang bisa lain Bukan aku yang bisa lain ya, Kamunya juga sih lama Ibu ya, kan aku ya. salah, abang Nasi goreng Udah <Sikai> doang maupun main stress. Double ya, mbak ya. Tapi masih ngajak kayak gitu. Di sini nih. Eh, makan dulu ya. Dodo dodo. Ya maaf, Maha Bang perangai Eh maaf ya sayang. Allah ya, sumpah. apa apa tuh salamu ini hmm, kan, kan. pernah... ya. okay. Jadi ini tuh udah kali keduanya yang nangis gue kerjain. <gülüyor> Dia tuh pelintah terus kalau gue marah. Soalnya gue kalau udah marah. Kalau marah, kalau marah beneran ya, gue tuh paling susah buat dibujuk. Mau ngapain aja nih orang ngebujuk gue, gue mau gak bakal bisa gitu loh. berhari hari gitu ngamuknya -ngamuk. tuh. Iya, gue diemin. Nyentuh aja gak mau. Eh, liat, eh, liat aja mama mau apalagi nyentuh Susah tahu <laughs> gitu, gue dia banget. Dan gue berasa lagi gini kerjaan dia. Gue berhasil bentuk bentak dia Gue berhasil marah-marahin dia Oke okay? Jangan lupa subscribe channel gue terus Jangan lupa like, comment, dan share Oke okay? Bye